levelnya untuk tiga orang penangkat repotan, oh, <laughs> Aduh, gue lagi nunggu iya. gua nunggu perdebatan, <laughs> Ntar dong, gue pilih dong <coughs> ya kan? Gue pilih nunggu, mau yang mana dulu oh, Lu ituin dulu, ya. lu semua lu jajarin dulu kan nanti kalau gue lihat gimana makanya itu tadi tulisannya itu lo taruh depan itu nanti pas gue buka lo baru ini sebelum dimatiin Hah? eh kok kepencet lagi sebelum video ini dimulai jangan lupa untuk di like subscribe dan di share di media media sosial kalian thank you aktifkan juga loncengnya ya Halo balik lagi di channel saya Felix Rina dan kali ini di depan gua ada 1 2 3 4 5 6 7 7 potong ayam enggak, dari Burger King KFC Ricis ini Hisana ini Awe terus ini Sabana, terus sama McD dan kali ini gua bakal blind test gua nggak tahu ini airnya akan diacak sama temen gua Nanti gue akan rasakan gimana dan akan gue urutkan yang paling enak dari paling atas sampai paling bawah. Dan terus jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share di media-media sosial kalian. Dan pastinya patengin terus Youtube gue. Gue akan kasih kalian 3 orang pemenang giveaway. Menuju 1000 subscriber gua, dan gak lama-lama lagi. Yaudah, kita mulai. testnya ya, udah nih, pakai dulu nih. Pakai blind test, itu apa yang ini? nih, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, kentong, Ya. Dia sendiri, Guys. tidak tuh salah mulai Ini yang Tapi pokoknya. Ini Tadi kompap Entah ngomong Mau Nomor berapa? Oh. Udah, yuk Nomor berapa? Uh, tiga <coughs> Coba ya Garing oh, banget ini Oke. Okay. Terus nomor berapa lagi? Satu. Nomor tiga di ya. Nggak tahu. Kayaknya sih sana sih. Oh, dong, dong, dong produk kulitnya nempel banget semua. urutan satu tiga tiga satu enggak gua yang itu yang oh nanti aja urutannya itu apa tadi uh, sabana nomor satu sabana hmm. terus, terus, terus nomor tujuh dari rasanya sih pas banget sih terus berarti urutannya satu, tiga, tujuh nomor empat empat banget ini satu tiga tujuh empat ini apa <coughs> kayaknya tadi nomor tiga kayaknya ini DBK deh begerting deh misalnya nomor tiga bergeking nomor empat uh, hisana terus ing satu tiga tujuh empat satu tiga tujuh empat nomor dua Ini sih, si, si, si, ya, no? rasanya hampir sama semua, si bagus <laughs> Satu, tiga, tujuh, empat, dua Ini apa? Ini apa ya? Kayaknya yang satu tadi ricis deh Satu ricis, itu empat sabana Eh, dua sabana Terus, ee, lima, satu, tiga, tujuh, empat. Sekarang nomor lima, empat, dua. Lah, kok ini nggak crispy banget, Injir. Apa ini? Ribuan nih, lima tiga satu tujuh empat dua lima satu tiga tiga satu lima satu tiga tujuh empat dua. terakhir lima itu awet terakhir. Ini tadi angka berapa? Enam. Enam ya? Enam. Pertama gua bilang 5 ya? Iya. Lima enam hmm. satu tiga tujuh empat dua. Ini KFC Iya. Jadi tadi yang nomor satu apa dong? Nomor satu dicis Nomor empat, saya ingin di sana ya? Nomor empat, di sana. Eh, nomor empat, Sabana. Eh, tadi gua bilang. Ya, Sabana. Nomor empat. Nomor empat, Sabana. Hah? Nomor dua. Nomor dua, di sana. Terus? berarti nomor satu apa tadi nomor satu nomor satu richis oke dah buka buka <tuh> jadi ini kalau diurutin mana yang satu ini nomor tiga satu tujuh terus um, empat gue ya, urutan ini dulu. Jadi dulu tadi pilihnya tiga satu tujuh empat dua lima enam bukannya itu ya? enggak kalau yang urutannya lima enam satu tiga tujuh empat 2 iya. enggak ini piringnya oh. urutan mereknya ini nomor satu uh, nomor tiga nomor tiga apa uh, bk bk king ya kak salah enggak benar tadi benar ya bk ya oh. nomor satu itu hisana tapi logo Ricis Terus nomor tujuh, bener. Maybe ah. nomor empat itu Ricis. Lu joki sabana. Wow, terus tadi nomor dua, berarti gua sama dua ya? Oh, uh -uh. sal tiga. Sama eh, sal dua, sama dua. Sal ya, dua kan? Terus tadi nomor ini, nomor dua huh? tadi udah bener tuh. Joknya sabana, tapi lu ganti pas terakhir. Jadi, jadi sana jadi tiga. Ya. <laughs> Terus yang itu 5 AW benar, 6 KFC benar. Salah 3! ye Oke, sekian blind test gue. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Dan di di media-media sosial kalian Dan see you di channel-channel saya berikutnya Dan jangan lupa untuk subscribe dan ikutin Menuju seribu subscriber gua gua akan giveaway buat kalian Bye-bye